ketemu kembali kita pada pertemuan delapan yaitu membahas tentang laporan keuangan dan perubahan harga agenda pertemuan delapan ini kita membahas yang pertama itu inflasi yang kedua itu perubahan harga terhadap laporan keuangan yang ketiga, metode-metode dalam penyesuaian inflasi. Yang keempat, penyesuaian tingkat harga umum. Yang kelima, penyesuaian biaya kini. Yang keenam, sudut pandang internasional terhadap akuntansi inflasi. Sedangkan yang ketujuh, isu-isu mengenai inflasi. Yang pertama, kita membahas inflasi bahwa inflasi adalah kenaikan tingkat harga umum atas semua harga dan jasa di dalam suatu perekonomian yang mana itu perubahan harga dilihat dari segi pada tingkat harga spesifik dan pada tingkat harga umum sedangkan akuntansi menilai pada tingkat harga spesifik dengan model biaya berjalan atau current cost model dan pada tingkat harga umum dengan menggunakan metode historis daya beli konstan dan yang pembahasan yang kedua perubahan harga terhadap pelaporan keuangan yang mana itu bahwa perubahan harga Pasti akan terjadi di semua negara dan perusahaan Akan tetapi perubahan yang sangat signifikan Atau disebut sebagai hiperinflasi Bisa di atas 100% Ini setiap negara pasti menghindarinya Dimanapun karena dapat mengakibatkan kehancuran Atau tidak hanya di sektor ekonomi tetapi sosial dan politik selain itu laju inflasi memiliki dampak terhadap nilai tukar mata uang lokal dan mata uang asing oleh karena itu perusahaan-perusahaan dan pemerintah berupaya keras untuk menjaga kestabilan tingkat harga yang terjadi di negaranya. Jika di dalam akuntansi bahwa aktiva yang diperoleh dicatat berdasarkan tanggal transaksinya atau harga perolehannya. Tentu nilai tersebut tidak akan mencerminkan situasi sebenarnya apabila dalam periode tersebut terjadi inflasi. Inflasi atas aktiva menjadi tidak relevan. Beban dinilai lebih rendah sehingga bisa menimbulkan laba yang tinggi. Kesalahan dalam menginterpretasikan nilai laba menjadi lebih tinggi akan mengakibatkan beberapa hal. Pertama, pengalokasian dan pembayaran dividen kepada investor menjadi lebih besar yang kedua meningkat, meningkatnya proporsi atas pembayaran pajak kepada pemerintah dan berikutnya kesalahan dalam mengukur kinerja perusahaan dalam kesalahan ini memproyeksikan anggaran keuangan tahun berikutnya bisakah mengatasi permasalahan akan akutansi inflasi. Di sini, IPRS menyatakan penilaian aktivitas, eh penilaian aktiva dengan nilai pasar pada IPRS 17. Akan tetapi, prosedur tersebut hanya diterapkan terhadap aktiva non-moneter, seperti aktiva tetap, dan seringkali kenaikan dan penurunan daya beli yang menimbulkan oleh aktiva moneter seperti kas ekopalen pada periode inflasi nilai kas yang dimiliki di awal tahun perlu diperoleh dua kali lebih besar jumlahnya di akhir tahun apabila terjadi inflasi sebesar satu. Untuk bagian ketiga, di sini kita membahas penyesuaian inflasi yang mana itu dilakukan untuk kedua aktiva, yaitu account moneter dengan daya beli konstan, biaya historis atau equivalent daya beli untuk umum, dan account monet non-moneter dengan daya beli konstan dengan biaya kini. Jika kita lihat dari segi indeks harga, bahwa indeks harga merupakan rasio biaya yang digunakan untuk menilai jumlah uang yang dibayarkan selama periode terdahulu menjadi nilai yang equivalent dengan daya beli pada tahun ini di akhir periode. Di sini ada saya buat salah satu contoh atau untuk ilustrasi pada tahun 2014 yang mana itu untuk membeli satu gulung kain linen pada tahun tersebut bahwa PTA harus membayar 2 juta rupiah sedangkan pada tahun 2015 terjadi kenaikan harga di mana dibutuhkan 2 juta 200 yaitu untuk mendapatkan atau memperoleh satu gulung kain linen sedangkan pada tahun 2016 terjadi kenaikan kembali atas harga satu gulung kain linen menjadi 2.350.000 rupiah jika kita lihat dari segi indeks harga tahun dasar yaitu tahun 2014 yaitu Rp 2 juta dikali satu dibagi 2 juta dikali 1 dikali 100% maka tahun dasar 2014 adalah 100%. Indeks harga tahun 2015 yaitu 2.200 dikali 1 dibagi 2 juta dikali 1 dikali 100% menjadi naik 110% dengan laju inflasi tahun 2015 sama dengan 110 dikurang 100 persen sama dengan 10 persen indeks harga tahun 2016 yaitu 2.350.000 dibagi 2 juta dikali 100 persen maka di sini naik menjadi 117,5 persen maka laju inflasi tahun 2016 117,50% dikurang 100%, maka laju inflasi tahun 2016 menjadi 17,50%. Di sini kita bisa melanjutkan ilustrasi, di mana apabila pengeluaran nominal yang terjadi di tahun 2014 adalah 50.000 rupiah dan 70.000 di tahun 2015. Maka ekuivalen daya beli umum adalah bahwa tahun 2014 pengeluaran Rp50.000 dan PPE tahun 2016 56.750.000 rupiah. Sedangkan 2015-70.000 rupiah, maka VVA tahun 2016 menjadi 82.250 rupiah. Untuk pembahasan yang keempat yaitu penyesuaian tingkat harga umum, yang mana itu penggunaan atas laba umumnya. Dicatat dalam Akaun laba ditahan Atau retained earning Sedangkan yang kelima Mengenai Penyesuaian biaya kini Ini berbeda dengan Penyesuaian tingkat harga umum Yaitu penyesuaian biaya kini Dilakukan dengan menggunakan Biaya pasar Atau wajar berbeda Dengan metode sebelumnya Periode account, namun tidak mempengaruhi kapasitas produksi, atau dengan kata lain, dapat mempertahankan modal fisik perusahaan. Untuk pembahasan yang keenam, yaitu sudut pandang internasional terhadap potensi inflasi dimana di sini kita bandingkan Amerika Serikat Inggris dan Brazil Amerika Serikat terdapat beberapa informasi yang harus diungkapkan saat periode inflasi yang pertama penjualan bersih dan pendapatan lainnya selama lima tahun terakhir yang kedua laba operasi tahun berjalan yang dinilai dengan biaya kini. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian daya beli atas aktiva dan kewajiban moneter. Yang keempat, keuntungan dan kerugian biaya kini yang dapat dipulihkan. Yang kelima, selisih atas penyesuaian transaksi mata uang asing yang dinilai dengan biaya kini. Yang keenam, aktiva bersih akhir tahun yang dinilai dengan biaya kini selama lima tahun terakhir yang ketujuh nilai laba dan dipiden per lembar saham yang dinilai dengan biaya kini dan yang terakhir kedelapan tingkat indeks harga yang digunakan dalam menghitung laba operasional sedangkan di Inggris kita lihat terdapat tiga pilihan cara yang dilakukan dalam menyajikan pelaporan atas akuntansi inflasi, yang mana itu pertama, account-account yang dinilai dengan biaya kini disajikan sebagai dasar pelaporan keuangan dan account-account yang dinilai dengan biaya historis sebagai pelengkap. yang kedua, account-account yang dinilai dengan biaya historis Disajikan sebagai dasar pelaporan keuangan dan account account yang dinilai dengan biaya kini sebagai pelengkap. Yang ketiga, di sini menyajikan laporan keuangan di mana account account hanya dinilai dengan biaya kini. Sedangkan kita lihat dari negara Brazil, di sini penyesuaian inflasi disajikan terpisah. Dalam laba bersih, yaitu sebagai keuntungan atau kerugian moneter, kita lanjut ke pembahasan yang ketujuh, yaitu isu-isu mengenai inflasi. Yang pertama, keuntungan dan kerugian inflasi; kedua, keuntungan dan kerugian kepemilikan; yang ketiga, akuntansi untuk inflasi luar negeri; dan yang keempat menghindari kejatuhan ganda yang mana itu keuntungan dan kerugian inflasi di sini akuntansi inflasi memfokuskan pada pelaporan dan penyajian pada laba operasi dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan atas aktiva non -moneter. Jika kita lihat dari segi keuntungan dan kerugian kepemilikan, bahwa keuntungan dan kerugian inflasi terjadi hanya pada account-account moneter yang ditentukan dengan menyajikan ulang dalam mata uang lokal yang stabil baik. Untuk saldo awal dan saldo akhir dan disajikan secara terpisah karena Dipandang berbeda dengan pendapatan lainnya, sedangkan kita lihat dari segi akuntansi untuk inflasi luar negeri, bahwa inflasi yang terjadi pada anak perusahaan luar negeri tentunya melibatkan penyesuaian atas mata uang lokal terhadap mata uang asing. Masalah ini tentunya masih menjadi perhatian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 Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih.